Ya, bahkan kemarin ya kita sudah mendapatkan kabar bahwasannya beberapa aplikasi pinjol sedang memphk masal karyawannya Ada apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang terjadi pada pinjol Indonesia hari ini? Di tengah isu badai resesi Nah hari ini kita pengen tahu ya sebelum kita cross check untuk lebih lanjut ya aplikasi pinjol apa aja yang udah mungkin memphk masal karyawannya. Hari ini kita pengen tahu dulu permasalahannya apa sih ya dan berapa sih tingkat gagal bayar masyarakat Indonesia hari ini dan akhirnya belum mampu melakukan pembayaran kategori 30 sampai dengan 90 hari atau 90 hari ke atas. Nah hari ini siapa yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi pinjol itu yang udah lewat jatuh tempo 30 sampai dengan 90 hari? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan siapa juga yang sudah melewati batas 90 hari? Nah untuk kalian yang mungkin sudah tertunggak lebih dari 90 hari ya. OJK sudah memberitahukan kepada seluruh aplikasi agar tidak boleh lagi menagih ya untuk semua debitur yang sudah melebihi batas lebih dari 90 hari tapi ada tapinya hari ini masih banyak aja ya yang membuat masyarakat itu bingung kadang-kadang aplikasi tidak boleh menagih. Tapi OJK memperbolehkan pihak aplikasi bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan serba bingung. Nah, pada video kali ini kita ingin ngebahas berapa sih jumlah orang yang gagal bayar di Indonesia dan berapa total rupiah yang sudah dipinjamkan pinjol kepada masyarakat Indonesia. Oke, ini dia guys, baik ya. Kalian bisa melihat uang macet di pinjol tembus 5 triliun per September 2022 5 triliun berarti ada 5000 miliar kira-kira kalau uang 5 triliun ini dimasukin ke dalam ruang tamu kita cukup enggak ya <tuk> oke baiklah kita pengen lanjut aja ya ini dari CNN Indonesia utang atau pinjaman macet di perusahaan fintech alias pinjol mencapai lebih dari 5,9 triliun per September 2022 Mungkin kita bagian dari salah satu yang menambah utang ke pinjol ini ya kan? Berdasarkan statistik Fintech yang dilansir otoritas jasa keuangan, pinjaman tidak lancar atau menunggak 30 sampai dengan 90 hari mencapai 3,6 triliun. Banyak banget ya Durasi 30 sampai dengan 90 hari Nah siapa hari ini yang mungkin belum bayar 30 sampai dengan 90 hari Berarti masuk ke dalam kategori 3,6 triliun Sedangkan pinjaman macet di atas 90 hari sebesar 1,49 triliun Banyak banget ya kan Terus pinjaman tidak lancar tersebut berasal dari 1,92 juta rekening per orangan penerima pinjol dan 233 badan usaha Sementara pinjaman macet berasal dari 503 ribu rekening penerima pinjol Jadi ada 1,92 juta rekening perorangan penerima pinjol dan 223 badan usaha jadi ada 1,92 juta ya kita ini masuk enggak ya, masuk kategori ke gagal bayar nih mungkin ya kan. Jadi pengen kita pengen cross check lagi nih dari jumlah tersebut penerima pinjol laki-laki dan perempuan nyaris sebanding ya. Mau laki-laki, mau perempuan, kecuali banci, ya kan? Di sini yang dituliskan itu laki-laki dan perempuan itu sama aja katanya, begitu. Namun dari sisi usia, nah ini usia, usia peminjol itu sekarang paling banyak berapa ya? Pinjaman tak lancar terbanyak berasal dari kalangan gen Z. Gen Z dan milenial. Gen Z ini maksudnya apa ya? Ya ini antara 90 sampai dengan 34 tahun dengan jumlah rekening penerima pinjol sebanyak 1,28 juta dan outstandingnya 2,17 triliun. Jadi uh, peminjam milenial itu ternyata lebih banyak iya. Tapi hari ini yang banyak menjadi korban itu ibu-ibu ya orang-orang tua yang nggak tahu tiba-tiba anaknya yang minjol ibunya yang ditagi-tagi hari ini Dan akhirnya membuat gempar sekeluarga Lanjut ya Serupa pinjaman macet terbanyak juga didominasi oleh kalangan Genjet Ada yang tahu gak sih kalangan Z ini maksudnya apa? Dan milenial dengan jumlah rekening penerima sebanyak 349 ribu Dan outstanding pinjamannya itu sampai dengan 902,28 miliar Coba aja bayangin ya Banyak hari ini yang gagal bayar ada pun total outstanding pinjaman lancar maupun macet itu mencapai 48 triliun per September 2022 atau meroket 56% dibandingkan periode Januari tahun 2022 yang sebesar 31,21 triliun rupiah. Ini bukan berkembang sebenarnya. Kalau menurut aku masyarakat yang hari ini tidak kekurangan maka tidak akan mau berurusan dengan yang namanya aplikasi pinjol. Hari ini ekonomi mungkin masih terasa sulit. Jadi banyak yang mengambil jalan singkat ya untuk memilih berurusan dengan pinjol. Memang pinjolnya ya masuk kategori berkembang pesat. Jadi situ dibuktikan dari meroketnya 56% dibandingkan periode Januari 2022 yang lalu. Lanjut ya. Dari jumlah itu tercatat 17,63 juta rekening penerima pinjol. Ada 17 juta orang hari ini yang menggunakan pinjol ternyata, yang terdiri dari 16,33 juta perorangan dan 1,34 juta badan usaha. Banyak ada 17 juta rekening ya. Tingkat keberhasilan pengembalian atau rasio pengembalian pinjaman sendiri tercatat turun. Turun, ya. Orang yang membayar hutang hari ini turun, nggak tahu kenapa. Kalian bisa menuliskan alasannya di bawah video ini. Kenapa kalian tidak membayar hutang? Jadi, di sini sebelum kalian melakukan pengajuan pinjaman, ya, ini kita pengen ngasih tahu sedikit, ya. Uh, Disitu kan kalian bisa melihat TKB-nya sekian persen. TKB itu singkatan dari tingkat keberhasilan pengembalian. Jadi, kalau semakin tinggi tingkat TKB-nya. Maka serasa semakin sulit meminjam di aplikasi itu ya. Mungkin ya kan. Atau rasio pengembalannya itu pinjaman sendiri tercatat turun ya. Turun dari 97,11 persen pada Agustus 2022 menjadi 96,933 persen. Ya banyak juga ya satu persen dari satu juta itu ya lumayan lah ya kan. Jadi itulah tadi ya bawasannya hari ini ada 17 juta. Rekening si penerima pinjol dan di sini dirilis dari CNN Indonesia. Ini merupakan sebuah laman media yang lumayan cukup besar, kredibel, terpercaya, ya kan? Dan memberitahukan kepada kita, dan aku juga pengen memberitahukan kepada kalian, ya, yang gagal bayar itu bukan cuma kalian. Yang perlu kalian lakukan hari ini adalah bersikap tenang, tidak panik berlebihan, dan tidak lagi melakukan gali lubang tutup lubang Masalah pinjol ini akan... Otomatis selesai ketika kita memang mau berusaha menambah penghasilan, dan kita bisa memantapkan diri untuk berhenti menjadi budak dari aplikasi pinjol ini. Jadi, udah cukup jelas: jangan berusak rusuk ke sana kemari, dan jangan lagi menciptakan pemikiran negatif, menciptakan ketakutan-ketakutan sendiri. Nah, ini yang lucunya: untuk judul video saja, banyak orang yang udah ya berpikiran langsung negatif. Mereka hanya melihat sampul tapi tidak mendengarkan isi. Nah inilah salahnya ya kan. Dan sepertinya banyak dari masyarakat yang terjebak pinjol ini. Ya itu tadi karena termakan iklan. Tapi tidak bisa dan tidak mau. Mengkaji terlebih dahulu dan akhirnya hari ini terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol Oke udah deh nggak apa-apa ya Yang penting kita harus tetap semangat kita harus tetap sehat dan kita akan menyelesaikan semua permasalahan hutang pinjol ini Dengan cara melunasinya ketika nanti kita memang sudah benar-benar mampu untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin